Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman, di channel Gitar yang sekarang lagi ngomongin gitar. Kenapa karena sekarang? Balik lagi ya ke konten yang sudah lama tidak kita lakukan, yaitu adalah diptol. Diptol adalah konten yang dimana kita di sini berdiskusi, membicarakan suatu hal yang tabu, ataupun yang tidak pernah dipikirkan oleh orang, secara saintifik, secara analitik, tidak membenarkan, tidak menyalahkan, hanya berdiskusi secara dua arah. Dimana kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian, gue mengeluarkan pendapat gue, ada yang setuju, ada yang gak setuju, yaudah gitu itu ya. yang penting kita di sini diskusi dan menambah wawasan kita gitu kan. dan salah satu hal tabu yang mungkin biasanya orang tidak ngomongin ya secara gamblang atau secara umum salah satunya adalah seks. gua rasa sedikit banget sih di Indonesia ya apalagi orang tua ataupun keluarga yang berani secara terbuka, secara berdasar, secara saintifik gitu ya ngomongin sama anaknya maupun orang tuanya ngomongin seks, Gua rasa persentasenya kecil nih. gak yakin gue nah kenapa gue ngomongin ini? jadi ceritanya gue ngelihat sosmed, salah satunya IG gitu ya, Facebook, banyak sih semuanya sih gue lihat. setiap ada wanita yang gue lihat nih ya, yang gue follow, yang gue subscribe gitu, saat mempost sesuatu ya, entah foto, entah video gue ngelihat komen-komennya, ada komen-komen yang positif, ada komen-komen yang Negatif. Nah gue juga bukan urusan gue sih ngelihat sebenarnya itu komennya positif, negatif gitu kan Cuman gak tau kenapa gue kepikiran Gue kepikiran dan akhirnya gue berkeinginan untuk membahas ini di deep talk, gitu nah komen yang seperti apa sih yang sampai gue bikin kepikiran dan akhirnya gue kontenin yaitu komen-komen dimana netizen membahas suatu yang berbau seks terhadap cewek yang nge-post ini gitu kan misalnya membahas satu bagian tubuh atau misalnya memberikan analogi atau puisi misalnya yang nyangkut-nyangkut nyerempet nyenggol nabrak hal itu gitu kan ya itu seks ya gue siapa lah yang menentukan itu jelek apa enggak gue mah bukan siapa-siapa gitu ya cuman gue kepikiran aja gitu apa sih yang mendorong orang tersebut sampai komen seperti itu dan yang gue gak habis pikir ya gak cuma dia doang gitu loh Banyak dan masif gitu loh Setiap orang melakukan hal ini kebanyakan mayoritas di posnya. Balik lagi gue berpikir apa sih yang bikin dia tuh seperti itu Apa sih yang dia incer Apa sih yang dia ingin dapatkan dari dia komen seperti itu kan? Akhirnya gue baca-baca Akhirnya gue mempelajari soal seks itu sendiri Karena ya jujur orang tua gue sendiri gak mengajarkan seks secara terbuka Gue belajarnya dari ya sekolah gitu kan sekolah ada masa orientasi murid di situ juga dijelasin soal pubertas dan akhirnya kita bisa organ vital kita bisa membuahi gitu kan bisa memberikan keturunan akhirnya kita di situ diedukasi kalau kita secara biologis bisa secara otak kita juga harus mikir bisa pakainya apa enggak kapan pakainya kapan enggak pakainya gitu kan tuh organ nah gue belajarnya di situ balik lagi ke soal yang tadi jadi soal seks ya akhirnya gue search, -search juga searching apa sih seks gitu gue, gue pengen mendalami lagi gue uh, riset sampai ke akar Gitu. Apa sih seks? Apa sih definisi dari seks? Ternyata gue menemukan hal seperti ini gini ya. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Ternyata definisi seks itu bukan perilakunya tapi ternyata itu pembagi antara secara biologis ya laki-laki dan perempuan dimana organ vital. Sorry to say ini kalau misalnya kalian nggak suka gue ngomong 18 plus sorry ya. Tapi gue harus ngomong ini for educational purpose gitu kan. Laki-laki Mempunyai penis dan biji skrotum dan wanita punya vagina dan rahim. Nah dua hal ini yang dimiliki oleh wanita maupun laki-laki yang membedakan kedua makhluk tersebut. Ulan di sini gue laki-laki, gak perlu gue kasih lihat anjing. Lalu selanjutnya ini gue cerita aja ya, gue lanjutin cerita gue. Jadi setelah mencari tahu seks definisinya apa, gue akhirnya mencari definisi seksualitas atau apa sih seksualitas itu gitu ya. Seksualitas itu dimensi dimana enggak cuma seks yang membedakan itu, tapi semua secara aspek kita sebagai manusia dan seks itu sendiri gitu kan. Gue menemukan ya namanya dorongan seksual. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Di mana perilaku seksual di sini ya pastinya termasuk dari berhubungan intim itu sendiri, bahkan dari aspek pegangan tangan dan seterusnya gitu ya. Itu adalah aktivitas manusia yang didasari dengan seksualitas atau dorongan seksual. Yang wici sebenarnya wajar di masa remaja karena dorongannya baru mulai muncul. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang pubertas Namun ternyata hal ini tuh harus diperhatikan Karena dorongan seksual ini Kalau muncul tapi tidak dibarengi dengan Pemahaman seperti yang tadi gue bilang Soal pakainya soal gimana Cara ngerawatnya, gimana cara Nggak pakainya, alasan apa yang harus Diberikan e, kalau lo mau pakai Seksual itu gitu, nah itu belum dipelajari Ataupun mungkin belum di, diamalkan lah ya Untuk mayoritas seorang yang mungkin yang gue Lihat juga di komen itu, kenapa gue ngomong kayak gitu Karena komen menurut gue tidak menjunjung Tinggi martabat manusia yang <laughs> Jujur aja kayak Lu belajar nggak sih soal seksualitas dulu pas SMP gitu kan Atau pas SD atau SMA deh telat-telat Pantas nggak sih seorang manusia yang ngerti soal seks Yang udah belajar dan mengikuti program pemerintah wajib 9 tahun Tapi ngomongnya kayak gitu, gitu. Oke misalnya lu nggak sekolah Misalnya nih ya Tapi masa sih secara manusiawi gitu kan Lo tidak berpikir kalau ini bisa jadi pikiran jelek untuk si cewek misalnya Atau hinaan untuk si cewek atau bahkan harassment untuk si cewek lu sebagai manusia apa perlu belajar di sekolah untuk tahu hal ini gitu Gue rasa enggak gitu ya Harusnya bisa tahu secara norma dan nilai berlaku yang di masyarakat Gimana sih cara kita menghadapi seksualitas itu sendiri Gimana sih kita nahannya, gimana sih kita pakainya yang seperti tadi gue bilang Gue rasa gak perlu sekolah deh Mungkin dikasih tahu aja cukup. Maksudnya dengan lembaga keluarga atau lembaga teman terdekat, teman kerja atau bahkan sekolah gitu. Kayaknya udah cukup ngasih tahu. gue ngerasa kayak yang di komen uh, yang post yang tadi gue bilang itu adalah orang-orang yang belum tahu bagaimana cara menyikapi soal seksualitas gitu loh. Iya, lu bisa seks. Lu, lu punya alat kelaminnya anjir, cewek maupun cowok. Tapi lu tidak berperilaku sebagaimana mestinya manusia yang ngerti soal seksualitas itu sendiri gitu loh. Jangan cuman punya dan bisa bikin anak atau bisa memuasi apa kepuasan lo, lu. lu juga harus bisa pakai nilai norma yang di masyarakat beraku ditaatin, dan jangan sampai merugikan orang lain, gue ngerasa pose yang seperti itu komen-komennya kalau gue jadi ceweknya sih itu rugi buat gue ya emang sih banyak sih, ya uh, insight gitu kan, uh, exposure atau apa cuman gue ngerasa sebagai manusia ya gue dilecehkan mungkin, atau gue di, diidentifikasi sebagai orang yang seksualitasnya itu di aware sama orang lain gitu, gue ngerasa manusia seorang wirman ini tidak hanya seksualitasnya yang bisa dilihat gitu ya gak sih <laughs> kalau dari gue ya oh Birma nih yang seksi itu kan misalnya gitu kalau gue jadi cewek kayaknya gue lebih milih gue di diidentifikasi di oleh aspek lain deh kalau gue ya gak tahu sih ya ini pilihan hidup orang sih ya gue gak tau gitu kan mungkin ya ceweknya juga gak kenapa-napa kena dan mungkin ngincer hal ini supaya pusura gede atau ada atau ada hal tertentu yang pengen dia kejar dengan cara seperti itu dan dia gak apa-apa di komen seperti itu ya udah bukan salah gue juga gue juga sorry kalau misalnya gue bikin lu tersinggung tapi gue ngerasa itu negatif aja gitu loh. kayak ada cara lain atau hal lain yang bisa dikomen dan seksualitas tuh setidaknya dianggap positif atau tidak dilihat negatif gitu kan bisa misalnya cantik gitu atau wih seksinya gue kagum banget sama lu misalnya tete lu gede tapi kagum gitu loh bukan sangean <laughs> kayak gue ngerti gitu loh kayak hubungan seksual ya dari contohnya pegangan tangan, cium misalnya petting begituan intercourse gitu kan coitus ya memang itu adalah hubungan seksual ya sebenarnya wajar manusia lakukan Cuman ada adat istiadat, nilai, norma yang kita berlaku sekarang, budaya, yang dimana membatasi kita supaya jangan sampai terlewat batas gitu loh. Bukan mengekang, tapi kayak jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan orang lain. Makanya ada batasan tersebut. Kita ada kebebasan bertanggung jawab, dimana kita mempunyai aspek uh, seksualitas dari diri manusia, yang kita tuh harus tanggung jawab pakenya. Harusnya mikirnya tuh seperti itu. Kalau menurut gue ya, balik lagi, mungkin gue bisa salah. Kalau misalnya salah, langsung aja komen di bawah dan kasih tahu gue dengan alasan yang tepat empat dan masuk ke akal gitu ya. Soalnya gue khawatir kalau hal-hal seperti ini tuh adalah indikasi dimana mana lo bisa jadi melakukan perilaku seks yang menyimpang Dikit-dikit komen foto cewek, wih boleh dong dibuka dong lihat dong isinya apa dong gitu kan. <laughs> Terus misalnya apa ya punya kamu gede banget ya mau lihat titik aku yang gede nggak Sorry nih gua kalau gue kasar karena ini yang terjadi gitu loh boleh ada juga yang kirim pap misalnya gitu kan ya gue tahu gini tapi gua gak pernah dapet tenang aja antara pap cewek dikirim atau pap cowok dikirim ya ya terserah mereka lah tapi kalau ada kayak misalnya influencer gitu gua rasa pasti ada nih saat nggak mungkin nggak ada di Indonesia influencer atau apapun ya selebgram atau apa yang cewek nggak dapet dick pic anjir gua rasa tuh dapet dick pic minimal satu anjir Ya, buat gua, maksud gua, hal tersebut kan kesian ceweknya. Anjir, enggak nggak ngelihat ngeliat, dikasih lihat gitu. Itu perilaku seks yang menyimpang, gua takutnya buat kalian yang enggak tahu perilaku seks yang menyimpang. Ini, ini berindikasi ya, yang tadi gua omongin itu berindikasi, tapi yang benar-benar perilaku seks yang menyimpang, misalnya contoh fetis. Terus pedofil, terus masuk terus sadisme. Apalagi voyeurisme, voyeurisme tuh kayak uh, ngintip orang gitu kan. Terus ada juga exhibitionernis, kayak pengen kalau organ seksnya atau pas lagi dia melakukan hubungan seks tuh dilihat orang. Jadi dia mengadakan exhibition gitu kan, pertunjukan. Nah, itu gue rasa takutnya komen-komen yang seperti itu atau ya yang serumpun gitu belum nyampe sini tapi mengindikasikan ke arah sini gitu. Karena udah mulai mau merugikan ke orang lain nah gue menyayangkan hal ini aja sih. Gue jujur masih belum tahu apa alasan. Logisnya, mereka melakukan hal itu kecuali mereka yang mempunyai perilaku seksual yang menyimpang. Itu doang yang gue dapet, kayak kalau lu ngerti seksualitas dan lu berperan sebagaimana mestinya, ya manusia laki-laki atau manusia perempuan gitu kan? Ya, harusnya tidak melakukan hal tersebut gitu, atau melakukan seksual yang masih di dalam. Uh, nilai dan norma yang berlaku gitu, batasan nilai norma yang berlaku ya, kayak misalnya lo mau pacaran deh. Itu kan memang udah aturan tidak tertulis, kita masa remaja gitu kan? Ya udah pacaran, ya udah lo mau begituan pas pacaran, terserah lo gitu loh. Walaupun misalnya ada agama yang enggak, enggak, yang bilang itu enggak boleh gitu kan? Ya udah, gitu, ada yang ngelakuin, misalnya ya terserah lo juga nggak masalah buat gue yang penting enggak rugi gitu. Kalau sama-sama mau ya terserah. Masalahnya adalah kalau ada yang nggak mau dan hal itu merugikan orang yang nggak mau itu. Itu doang yang gue takutin. Oke lah, balik lagi langsung deh ke kesimpulan. Apa sih solusinya gitu? Atau apa sih yang harus kita siapin supaya kita tuh tidak seperti itu atau bagaimana nyikapin orang yang seperti itu gitu ya? Langsung deh kita bahas. Kalau menurut gue Indikasi gua doang Analoginya tuh seperti ini Kayak botol air minum Yang udah kepenuhan Pengen luber Akhirnya dipencet sedikit tuh keluar gitu Aduh analoginya terlalu ngepas banget ya Tapi itulah maksud gue Poinnya itu ya Mungkin Manusia di Indonesia Udah terlalu lama Atau terlalu terkekang Untuk masalah hal seks itu Terkekang tuh bukan artinya Gak dibolehin ya Tapi sedikit banget informasi Soal seks itu ke dia gitu Jadi dia masih buta dia pengen tahu, penasaran, akhirnya mencari tahu sendiri. Dapatnya yang salah, jadi luber deh. Apa yang ah, harusnya bisa dikasih tahu, ah, harusnya bisa di prevent, nggak jadi ya, udah keburu, udah jadi bubur. Nah, jadi supaya nggak luber seperti yang tadi gue bilang, analoginya ya, ya harus ada pengetahuan lebih sih soal uh, apa namanya, seksi ini gitu loh, dari berbagai pihak dan dijelasin secara logika, dan yang masuk akal, bukan nggak boleh doang, atau misalnya ditahan doang tanpa tawalasannya gitu, kan? Atau alasannya enggak di, yang dikasih tahu, nggak masuk akal, misalnya nih, contohnya misalnya anak perempuan atau anak laki-laki yang masih muda pulangnya gak boleh lewat dari jam 12 misalnya kan biasanya kayak gitu kan ya mungkin dari sisi orang tua itu ingin menjaga anaknya supaya gak kelapa apa dari sisi keamanan gitu ya cuman menurut gue ada hal-hal yang dia jadi gak bisa dapat Mungkin aja anak laki-laki atau anak perempuan ini sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kenapa-napa gitu loh, positif, enggak ada negatifnya. Gitu. Akhirnya larangan orang tua tersebut menahan anaknya supaya tahu lebih terhadap dunia. Which is nggak apa-apa deh, misalnya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ditahan, maksudnya uh, aturannya berlaku gitu ya, jangan pulang malam-malam misalnya atau apa tapi ya harus ada tanggung jawab dari orang tuanya saat waktu itu nggak kepake untuk nyari tahu dunia luar, ya orang tuanya kasih tahu dunia luar itu seperti ini salah satunya seks gitu kan, dan gue nggak cuman soal ngomongin seks nih, untuk masalah itu ya, masalah dunia yang keras lah, dunia pergaulan yang keras lah, bullying lah, atau bagaimana caranya supaya kita tuh bisa fit in di society lah itu kan nggak ada pelajarannya di sekolah gitu, harus dari lembaga orang tua ataupun orang terdekat yang bisa kasih tahu kalau lu nggak biarin anak lu belajar Ajar itu sendiri, gak masalah, tapi ajar ya, terbuka Salah satunya juga terbuka soal sek Kalau tidak, kita akan mendidik anak kita sebagai orang yang akhirnya cari tahu sendiri Dan akhirnya bisa jadi salah Syukur kalau benar, kalau enggak gimana ya nggak ada waktu lagi yang bisa diulang gitu, nggak bisa diperbaiki lagi Apalagi masa-masa remaja gitu kan Yang menuju ke dari 20 ke 30 itu membentuk jati diri kita ibaratnya Gimana tuh? Masa-masa paling penting tuh untuk bikin orang tuh jadi ya orang yang bisa dilepas individu manusia seutuhnya. Ya, kalau dari gue sih itu doang sih. Gue nggak tahu juga gue kenapa ngobrol kayak gini. Gue cuman kayak pengen menyalurkan pendapat gue doang setelah melihat komen-komen seperti itu. Kayak gue ngelihat ini nih reaksi gue pertama kali ngelihat komen gitu kayak apa sih, lu pengen ngapain sih? Emang ceweknya ngelihat apa komen seperti ini, dan dia seneng. Emang di komen seperti ini, gue rasa enggak. Anjaya. Yang dia dapatkan cuman exposure, komennya nambah, cuman itu doang. Ya, oke okay lah. Itu satu hal yang bagus buat si cewek. Misalnya, tapi buat lo apa enggak ada, anjir. <laughs> gue takutnya lu mempermalukan diri lo gitu loh. Kayak bisa gak sih kita jadi manusia di Indonesia ini ya? Manusia yang dewasa terhadap seksualitas, ngerti terhadap seksualitas. Paham gimana cara nyikapinnya, gimana cara nahannya Gue rasa itu cukup, gak akan ada atau bakal berkurang deh kriminalitas soal seks kayak gini-gini gitu Kalau udah ngerti Jadi buat kalian yang emang sana yang mungkin punya orang tua yang masih tertutup Atau misalnya kalian baru saja menjadi orang tua gitu kan Plus jadi orang tua yang terbuka, plus jadi orang tua yang open minded dan bisa berdiskusi sama anaknya hal apapun jadi lo orang tua yang bisa berkembang nggak berhenti saat lo udah punya anak saat lo udah punya anak ya udah lo juga berkembang bagaimana jadi orang tua yang baik dan akhirnya anak lo berkembang barengan sama lo gitu lo dampingin gitu sama-sama berkembang bukan ngajarin bukan karena lo orang tua lo yang paling tahu ya kayak gitu gitu lo nah kenapa gue selalu nakanin ke orang tua karena hal tersebut yang paling deket sama lo hal tersebut yang paling bisa ngajarin lo sebenarnya karena itu deket gitu kan kalau sekolah lo harus bayar dulu kalau internet lo harus bay bayarin internet internet dulu supaya lu bisa ngeliat gitu biar belajar orang tua yang enggak lu tinggal ketok kamar nanya diskusi enggak ya, gampang gitu kan? Kalau misalnya sama-sama nggak tahu atau mentok baru kita diskusi lebih lebar misalnya cari riset apa segala macem kita akhirnya jadi lebih tahu pengen yang kayak gitu sebenarnya agak menyimak agak melebar sih ya dari soal seks sama ke orang tua tapi gue nggak tahu kenapa faktor yang paling penting dari soal pengetahuan seks itu orang tua nggak tahu kenapa gue punya feeling kuat tuh di situ yang paling benar sebenarnya masa sekolah yang kasih aja anak lo aja lahir dari hubungan seks masa orang tuanya sendiri nggak ngajarin harus orang lain yang nggak ngelakuin seks untuk ngasilin anak lo yaitu sekolah yang ngajarin gue rasa nggak masuk akal gitu ya ya jadilah kegitulah kesimpulannya dari gue sorry misalnya kalau gue terlalu ngalor gitul karena emang ini pikiran gue aja mudah-mudahan kalian ngerti apa yang gue maksud dan mudah-mudahan kalau misal memang ada yang salah kalian dengan tenang hati bisa kasih tahu ke gue di komen apa yang harus dibenerin, apa yang tadi gue omongin gue salah benar atau seperti ini kasih tahu aja di komen gitu ya jangan lupa juga untuk kasih tahu gue juga di komen mungkin ada juga juga hal-hal lain yang perlu kita bahas terkait deep talk terkait manusia terkait orang tua terkait apapun terserah langsung aja komen di bawah oke sekian dulu video gua kali ini gua Wirman Keep rocking headbanging cabut dulu ekstra forever tangerang warrior jaya jangan lupa beli aja skema official karena sekarang lagi ada produk baru yaitu fundamental cabut dulu bye bye